Halo, Bi. Lagi apa, Bi? Lagi ya, Bi. Oi. Santui si Derbi. kemana mana coba. Mau kemana coba? coba? Is. Lagi bersih-bersih. Mandi dong kalau mau bersih-bersih. Bi, mandi atau mau mandiin? Hm? Madi-madiin dong. Mau. Jal. Sederby. Hey. Hei. Hei ngapain tuh. Ngapain tuh Sederby tuh. Wish. Bersih-bersih Bi. Bersih-bersih cakep ya Bi uish hahaha gayanya si Derby begitu, hmm Derby mana si Derby ini, tuh halo udah makan belum bi Derby udah makan belum? Hmm si enak ya enak ya bet jadi tuh apa oh, apa kok kaget begitu kok kaget begitu bihuis kameranya dicium sama si Derby malu ya malu ya malu ya masuk kamera ya hmm si gabriel lagi hmm. eh hmm. terbisa masih gabriel hmm. tahu lagi apa tuh ini si putih lagi ngantuk ketenyangan makan jadinya ngantuk sama dia kalau malam main terus nggak tidur dia mainnya hampir 24 jam lihat ya, ya, lihat oh si putih <suk -tik> makan lagi nggak? kenyang ya kenyang ya Kenyang ya, udah makan Yes seperti berdiri dong, mana berdiri dong, hehehe <tuh> ini dia yang namanya autojinak, hmm. tau lagi santuy benar, seperti lagi apa is seperti lagi apa tuh tau. Oh, oh, oh, kamu ya oh, Mas oh, oh, oh, oh, oh, ayo oh, oh, oh, apa, oh, seperti kemantau kemana emang ya hmm. Wow Cina tuh, cina itu tergantung sebenarnya tuh. dia mau dipegang-pegang biasanya kalau baru masuk dia langsung nyamperin yang dicium apa kaki, yang masih manis nih, seputih si ini, bisa masih derby juga tuh. Ha, -ha. ini namanya seputih. Si kaget ya tih. tuh, pekerjaan si derby tuh. Wih, santai mulu, kenyang ya, kenyang ya, makan mulu ya. Hmm, kenyang makan mulu. Hai, h, tagih sedari itu berisik tuh.